فقالوا راجعون hanya segelintir Allah mengingatkan kita dalam bentuk musibah yang tentunya musibah itu kata sebagian ulama ada tiga tingkatan dan tiga darjah untuk menggapai pahala darjah itu tersendiri yang pertama Al Sabroin dan Yatina bin Nawawi, ketika kita mampu bersobar di dalam meninggalkan semua larangan-larangan Allah, itulah tingkatan darjat yang tertinggi di dalam sobarnya seorang mukmin. Yang kedua, al Sabung Endal imtithali awamirillah Darjat yang kedua, tingkatan yang kedua, pahalanya adalah sobar itu ketika kita mampu untuk menjalankan semua perintah-perintah Allah. Dan yang terakhir, yang ketiga, darjat yang paling terendah adalah ketika kita tertimpa musibah, mampu untuk sobar menerima dengan kenyataan. Kenapa demikian? Karena musibah yang tertimpa terhadap semua umat, Mukmin seperti bencana alam seperti yang lain lainnya itu juga akan tertimpa pula kepada saudara saudara kita yang non muslim dan yang luar dari aqidah kita maka dari itu musibah ini sebetulnya tingkatan derajat pahalanya hanya turutan ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya kepala desa. Sajira mengucapkan banyak terima kasih kepada Hamdalah TV dan jemaah Masjid Al Akmal yang telah memberikan atau yang telah silaturahmi kepada kita semua yang telah musibah. Saya atas nama Ayani pengasuh pondok pesantren Arifmah. Itu eh, Alhamdulillah anak-anak santri laki-laki eh, dan perempuan ada. Kegiatannya ibu-ibu kalau ibu-ibu pengajar sini hari Kamis sampai sekarang Alhamdulillah. Kalau bapak-bapak itu malam uh, sen senin hari malam senin. antaranya kalau pagi-pagi ya biasa Quran dan melakukan amal ya ambil jum'iah lah ya. Kalau <tuh> menahu ya. Kalau setelah uh, habis doa itu, itu pikir pikir habis akar itu so, uh, sorokan amal uh, sorok terjadi terjadi pas. Dan ya alhamdulillah uh, se sepanjang uh, tim mulai berjalan sampai kemarin itu alhamdulillah lancar-lancar dan -lancar, ada mengeluarkan. Cuman uh, pas uh, Tahun baru, eh, tahun baru tanggal satu ada kejadian banjir Nah, begitu saya pulang ngaji dari Yang Haulang Saya ditelepon bahwa banjir udah naik ke sini Ternyata jam 8 udah naik ke situ tuh Jam 8 naik, ya yang ada-ada, adik beberapa adik-adik diangkutin -adik, adik -adik, adik -adik Setelah jam 9 naik ke sini, nah, saya masih tenang nah, Yang maji ke sini, setelah uh, jam 10 itu surut, surut, -surut itu air udah suruh saya bersihin ini sama anak-anak udah bersih satu dalam tiba-tiba ya datang susulan yang kedua kali yang lebih kencang. Ya itulah makanya saya tiba-tiba banyak barang-barang yang enggak terambil. Harus dua kali saya itu ya, anterin barang-barang dari dari dalam keluar. Nah, saya ditarik oleh warga, "Udah, ambil jangan diambil lagi." Ya setelah uh, setelah kejadian banjir ya buktinya seperti ini buktinya, jadi pesantren ya, ya. yang bergadanya semua, hamus, ya. pesantren yang majifun, seperti ini uh, sampai-sampai kegiatan majif santri sementara ini uh, ditunda dulu, ya, tidak ya. ada kegiatan pak karena belum ada tempat untuk uh, mengajar dan menginap anak-anak ya. santri ya harapannya bantu doanya dari semua uh, kalangan uh, Islam menurutkan saya supaya gemar-gemar Allah mengganti untuk lebih baik lagi membangun masjid pesantren pokoknya uh, semua orang yang membantu uh, bentuk apapun saya terima dan semoga Allah membalas kepalanya kepada orang yang mengasihi bantuan ke pesantren. Habis khusus untuk bangunan masjid, ya, karena itu kan tempat pokok beribadah ya. itu ya semoga ya yang sekarang ini kesaksian ya, mudah-mudahan Allah mengganti secepatnya supaya anak-anak bisa uh, ngaji lagi, ya, ya, ya, ya. lagi. Kesimpulan daripada musibah ini tentunya Allah sangat sayang kepada kita ketika Allah menimpakan musibah bencana semacam ini sebesar apapun itu musibah tentunya Allah sayang terhadap kita terhadap hambanya ketika kita mampu menahan kesobaran dan menerima dengan kenyataan mengetuk para hati donatur semua untuk mampu untuk mampu untuk berbuat apa yang terbaik sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah terbukti barangsiapa yang memberikan satu suap nasi terhadap seseorang makhluk Allah yang namanya manusia yang membutuhkan maka pahalanya Allah lipat gandakan lebih banyak, lebih baik daripada membangun seribu masjid maka dari itu, yuk mari kita semua saudara-saudaraku dimanapun anda berada, mari kita bersama-sama untuk bergandengan tangan bergotong royong untuk membangun, membangun membangun dan memberikan memberikan, memberikan kemudahan dan keringanan saudara-saudara kita yang dalam keadaan kondisi tertimpa masyarakat